Sepersekian detik kemudian, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke Siyayan, yang memiliki beberapa hiburan di matanya. Saat dia berbicara dengan suara datar, apakah ada masalah? Jari-jari Siyayan saling bertautan, saat dia menatap lindung dengan penuh minat dan menjawab, Aku telah menerima berita baru dua hari yang lalu. Orang tua tulang nefarious dari gua angin iblis kami tiba-tiba terluka parah oleh kamu. Haha. Aku memang sangat penasaran, tepatnya apa yang kamu, seseorang pada tahap awal mendalam hidup, mengandalkan untuk mencapai prestasi seperti itu. Petik dua. ini tampaknya tidak berhubungan dengan kamu, kan? Mata lindung sedikit menyipit saat dia menjawab, dari sudut pandang tertentu, pria tua Nefarious Bon adalah bagian dari gua angin iblis kita. Karena kamu telah melukainya, kamu telah melukai wajah gua angin iblis kami. Xie Yan menjawab sambil tersenyum, apakah itu berarti kamu, Tuan, berencana untuk menangkap aku sebagai permintaan maaf kepada hantu tua itu? Tanya Lindong sambil tersenyum, namun, senyum itu memiliki keganasan yang mirip dengan ujung pisau yang tajam. Kamu memang orang yang kurang ajar seperti rumor katakan, namun, jika ada kesempatan, aku akan membawa kamu kembali ke orang tua Bonnevarius untuk berurusan dengan... Xie si Yan tersenyum dan menjawab, sambil membelai cincin giok di ibu jarinya. Dia bisa mendengar sedikit permusuhan dari kata-kata lindong, menyebabkannya merasa agak tidak bahagia. Lagi pula, tidak banyak di antara generasi muda yang bisa berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang telah digunakan terakhir untuk melukai orang tua bon jahat, Xie si tidak percaya bahwa itu adalah kekuatannya sendiri. Itu lebih dari mungkin karena semacam bantuan eksternal bersama dengan strategi melawan lelaki tua bon itu. Oleh karena itu, menyebabkan yang terakhir tertangkap basah dan akhirnya terluka hingga sedemikian rupa. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan, jawab Lindong dengan senyum tipis. Begitukah, si Eyan mengejar sambil tersenyum lembut, namun tersembunyi di bawah senyumnya adalah fluktuasi jahat dan menyeramkan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Mereka berdua saling berhadapan di langit, dengan tidak ada yang siap untuk memberikan satu inci pun, sementara aliran udara di sekitar mereka tampaknya telah diam-diam menjadi agak husuk. Puan muda Sie, Sky Merchant Court aku mengadakan lelang di sini hari ini, dan tempat ini tidak cocok untuk bertarung. Karena itu, Aku harap kamu akan menghentikan perselisihan kamu karena pengadilan Sky Merchant kami. Tang Dongling adalah orang yang baik hati. Namun, sebagai tanggapan terhadap dua individu yang berhadapan di langit, alisnya mulai berkerut samar saat dia berbicara. Haha, karena Dongling telah berbicara, tentu saja aku akan menunjukkan rasa hormatku. Xie Yan menyandarkan kepalanya ke samping dan memandang ke arah Tang Dongling. Ketika senyum lembut muncul di wajahnya yang tampan. Aku datang ke sini untuk mengurus hal-hal lain. Adapun dendam antara kamu dan orang tua Bon Jahat, dia akan menanganinya sendiri. Karena itu, jika kamu tidak ingin masalah, kamu lebih baik menahan apa yang kamu sebut arogansi di hadapanku. Jika tidak, kamu tidak akan menyukai apa yang akan terjadi. Petik 2. Siyan mengangkat bahu di lindong. Menampakkan penampilan riang saat ia melanjutkan, "Mungkin kamu merasa bahwa kata-kata itu tidak enak didengar, namun ada beberapa orang yang kamu tidak sanggup menyinggung perasaan. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa diubah. Petik dua, di dalam caotik dimensi, jika seseorang tidak memiliki banyak dukungan, aku percaya lebih baik tidak terlalu sombong." Mata lindung sedikit mengeras saat dia menatap. Beberapa saat kemudian. Dia samar-samar tersenyum ketika menjawab, Terima kasih atas pengingatmu. Namun, aku juga akan memberikan kata-kata itu kembali kepada kamu. Di mata aku, dukungan kamu tidak terlalu menakutkan. Hal-hal yang aku lihat juga adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan. Petik 2 Kamu sudah mengatakan ini sebelumnya. Ini adalah dendam antara aku dan lelaki tua Nefarious Bond, dan tidak memiliki banyak hubungan denganmu. Namun. Jika kamu ikut campur dalam urusan ini, aku akan dengan senang hati menemani kamu. Namun, aku biasanya tidak terkendali dan benar-benar tidak terkendali dalam cara aku menangani berbagai hal. Akan ada konsekuensi yang aku khawatir bahkan kamu tidak sanggup menanggungnya. Petik dua: "Karena itu, sebelum kamu berencana melakukan sesuatu, izinkan aku untuk memperingatkanmu untuk berpikir tiga kali sebelum melakukannya." Setelah mendengar kata-kata itu. Senyum yang ada di wajah Xie Yan yang tampan mulai perlahan-lahan mundur sedikit demi sedikit. Ketika tatapan menyeramkan muncul di kedalaman matanya. Kata-kata oleh Lindong tidak memberinya sedikit pun wajah. Tang Dongling juga melongo ketika mendengar kata-kata Lindong. Sebelum matanya yang indah berbinar samar. Dia punya beberapa informasi tentang Lindong. Karena itu, dia tidak percaya dia bertindak sok dengan mengatakan kata-kata itu. Seseorang yang bisa melarikan diri dengan hidupnya setelah diserang oleh tiga ahli super tahap samsara Memang memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata itu kepada Xie Yan. Ah, senyum di wajah Xie Yan sudah benar-benar menghilang Namun, tawa yang agak menyeramkan muncul dari mulutnya Sepuluh jarinya yang terjepit tegak Ketika dia sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata Aku akan mengingat kata-katamu Namun Aku percaya bahwa kata-kata kamu pada akhirnya akan menghibur diri sendiri pada akhirnya. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, Xie Yan berbalik dan tersenyum ke arah Tang Dongling sebelum berbalik untuk pergi. Saat dia melakukannya, aura jahat di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tebal, dengan niat dingin sekarang tercampur di dalamnya. Dari kelihatannya, percakapan di antara mereka berdua sangat tidak menyenangkan. Apa yang kamu lakukan benar-benar telah menyinggung perasaannya. Tang Dongling mengerutkan bibir merahnya, saat dia melihat Lindong dan berkomentar. Aku tidak suka masalah, namun, jika ada orang yang bersikeras memaksa masuk, aku hanya bisa mengusir mereka. Petik 2, Lindong tertawa kecil dan menangkupkan tangannya ke arah Tang Dongling. Terima kasih, nona Tang. Aku akan pergi ke tempat duduk aku terlebih dahulu. Aku percaya bahwa lelang hari ini pasti akan sangat spektakuler. Petik dua titik, setelah mengatakan kata-kata itu, dia tidak tinggal lagi. Dan membawa Mulingshan saat mereka turun ke kursi. Mata cerdas Tang Dongling samar-samar berbinar ketika dia melihat punggung Lindong. Dari kelihatannya, probabilitas orang sebelum dia menjadi orang yang sama dengan Lindong dari wilayah Suan Timur seharusnya sekitar 80%. Karena karakter dan tingkah laku mereka berdua praktis sama. Tidak heran siapa dia berani menantang Xie Yan. Sepertinya dukungannya juga cukup kuat. Tang Dongling tersenyum tipis. Sebelum dia berbalik dan pergi. Orang itu benar-benar menjijikkan. Aku benar-benar ingin mengirimnya terbang dengan pukulan. Setelah mendarat di kursi mereka. Mulingshan mengerutkan kening dengan mulut kecilnya. Orang yang dia bicarakan. Secara alami Xie Yan yang mereka temui sebelumnya, Lindong mengangguk sedikit. Dia bisa melihat bahwa Xie Yan tampaknya memiliki perasaan khusus terhadap Tang Dongling. Cara dia berbicara pada awal itu tidak diragukan lagi merupakan peringatan terhadap Lindong. Namun menyampaikan ini sedemikian rupa agak bermasalah, karena ia telah memilih cara yang paling dibenci Lindong, mengancam. Ini membuat Lindong yang biasanya hanya tunduk pada pendekatan lunak, dan menolak yang keras, merasa sangat tidak bahagia. Lindong melirik Xie Yan, yang duduk di tempat yang diperuntukkan bagi pelanggan terhormat, saat dia sedikit menyipitkan matanya. Mudah-mudahan, orang ini tidak akan berusaha menimbulkan masalah tanpa alasan. Jika tidak, terlepas dari status apapun yang dia miliki di dalam gua angin iblis, jika dia memancing kemarahan Lindong, dia akan langsung membunuh Xie Yan. Di depan, Xie Yan tampaknya agak sensitif terhadap tatapan seperti itu. Saat ia melirik dari sudut matanya dan menemukan Lindung di belakang. Mata yang semula dipenuhi dengan sedikit kejahatan segera menjadi lebih gelap dan menyeramkan. Tuan Gua Muda, apakah Lindung yang dikatakan telah melukai lelaki Tuan Nefarious Bon itu? Seorang tetua berkulit hitam di sisi Siaian juga menembak pandangan ke arah lindung dengan mata keruh, dan bertanya. Iya nih, seorang bocah yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Siaian menjawab dengan mencibir. Sebelum melanjutkan, jika bukan karena tugas yang telah kita ditugaskan di sini, aku pasti akan mematahkan empat anggota badan bocah itu, dan tangkap dia untuk dikirim ke hadapan orang tua bon jahat. Haha, guru gua muda tidak perlu marah. Jika masalah ini berjalan dengan lancar, setelah pelelangan selesai, pria tua ini pasti akan mengambil tindakan dan menangkapnya. Pada saat itu, penguasa gua muda dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya, tetua berpakaian hitam berkata dengan senyum tipis. Meskipun masalah Lindung melukai pria tua Bon itu sangat tidak bisa dipercaya, keduanya tahu bahwa Lindung pasti membuat beberapa skema tersembunyi. Dan yang pertama telah ditangkap olehnya karena kelalaiannya. Selama titik ini diperhatikan, lindung ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, pada akhirnya, yang terakhir hanya memiliki kekuatan tahap awal mendalam kehidupan. Mari kita tangani barang itu terlebih dahulu. Si Yan memindai sekelilingnya, sebelum dia menjawab, cukup banyak kelas berat telah datang. Kami dapat berasumsi bahwa mereka juga mencari item yang sama, dan masih belum diketahui apakah kami akan dapat memperolehnya pada akhirnya. Petik 2, tetua berpakaian hitam itu mengangguk. Setelah sedikit ragu, dia bertanya dengan suara rendah, apakah informasi itu diverifikasi. Kami masih belum tahu, namun, terlepas dari apakah itu asli atau palsu, kita hanya bisa merasa nyaman jika itu mendarat di tangan kita. Jawab, "Sian, iya nih." Lindung menarik kembali tatapannya dari tubuh Sian saat dia hendak menutup matanya untuk beristirahat. Dia merasakan tatapan padanya. Segera, dia memiringkan kepalanya dan melihat seorang pria yang agak tampan di kanan depan mengenakan pakaian putih, menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Laki-laki memiliki tubuh kurus dan tangannya melebihi ramping. Selain itu, mereka tampaknya memiliki kilau seperti permata pada mereka. Ketika melihat mereka, orang bisa merasakan perasaan samar bahwa mereka bisa membalik dan menutupi alam semesta. Perasaan yang sangat aneh. Lindung menatap pria yang berpakaian putih. Matanya sedikit mengeras saat dia bergumam. Tangan semesta, Zhou Qian. Tempat ini sangat ramai. Mengangguk kepalanya dan tersenyum ke arah pria berpakaian putih. Lindung menarik kembali tatapannya. Saat dia bergumam di dalam hatinya Lelang Sky Merchant Court ini benar-benar tempat di mana banyak pakar berkumpul seperti awan di langit Sepertinya memang akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton di pelelangan ini Dong, saat pemikiran ini terlintas di benak Lindong, Cincin lonceng yang jelas bergema keluar dari pusat alun-alun lelang yang luas Pada saat berikutnya, sosok cantik berpakaian merah tiba Itu Tang Dongling Lindong menyaksikan wanita berbaju merah itu mendarat di peron, dan dengan lemah meluruskan tubuhnya. Dia tahu bahwa pelelangan akhirnya akan dimulai. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, babak 914, Mayat Sky devouring Lonceng-lonceng yang jelas bergema di atas tanah lelang yang luas ini, karena tempat yang awalnya sangat bising tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan panas berapi-api yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan antisipasi, ditembakkan. Akhirnya, mereka berhenti pada sosok merah di panggung lelang di tengah. Caktes, nyonya muda tang saat ini menjadi semakin cantik dan menarik. Dia terlihat seperti rubah kecil yang membuat hati seseorang gatal. Siapapun yang berhasil menikahinya akan benar-benar diberkati. Petik 2, haha, apalagi, dia juga adalah nyonya muda dari Sky Merchant Siapapun yang menikahinya akan menikmati kekayaan dan sumber daya yang tak terbatas dari Sky Merchant Court. Selama seseorang memiliki beberapa bakat, seseorang pasti akan menjadi ahli kelas 1 di Chaltik dimensi di masa depan. Petik 2. Cih. Berhentilah membiarkan imajinasimu menjadi liar. Jumlah jenius muda dan tampan yang mengejarnya dapat membentuk garis dari utara Sky Merchant Regen hingga ke selatan. Bagaimana kamu akan mendapat giliran? Petik dua petik dua. Lindong mendengarkan tawa di sekelilingnya. Saat alisnya sedikit terangkat sejenak. Meskipun dia menduga bahwa Tang Dongling ini kemungkinan memiliki posisi tinggi dalam Sky Merchant Court, dia tidak berharap bahwa dia sebenarnya akan menjadi Nyonya Muda. Dia memang seorang wanita kecil yang kaya. Lindong diam-diam tertawa. Mengingat kekayaan Sky Merchant Court, menikahinya akan sama dengan naik surga dalam satu langkah. Di panggung lelang. Tang Dongling benar-benar nyaman bahkan di bawah sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung berbagai emosi. Wajahnya yang tajam dan indah berisi senyum yang membuat hati seseorang gatal. Wanita ini secara alami memiliki semacam pesona, meskipun dia tidak menampilkannya secara terbuka. Setiap kerutan dan senyumnya akan menggerakkan jiwa seseorang. Semuanya. Izinkan aku terlebih dahulu berterima kasih kepada semua orang karena datang ke sini untuk bergabung dengan kami atas nama Sky Merchant Court. Lelang Sky Merchant kali ini kemungkinan tidak akan mengecewakan siapapun. Petik 2. Tang Dongling menatap seluruh alun-alun dengan wajah penuh senyum. Suaranya yang lembut dan indah membuat banyak orang menutup mata sambil merasa sedikit mabuk. Memiliki tuan rumah kecantikan yang begitu menarik dalam pelelangan ini. Sepertinya lebih nyaman daripada meminta seorang lelaki tua melakukannya. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Ini tentang waktu. Lelang sekarang akan dimulai. Petik 2. Tang Dongling tersenyum manis. Dia melambaikan tangannya seperti jadel. Dan seorang pelayan wanita cantik melangkah maju sambil membawa piring perak. Di atas piring perak adalah gulungan merah gelap yang berkilau seperti permata. Flame Demon Sky Connecting Palem. Seni bela diri surga tingkat menengah itu diciptakan oleh ahli panggung samsara seribu tahun yang lalu dan akan dapat membakar dunia setelah menguasainya. Petik 2. Suara lembut dan lembut tang dongling perlahan menyebar. Benar saja, itu menimbulkan keributan yang cukup besar di dalam area lelang. A heaven martial art agak langka bahkan di dalam chaotic dimensi ini. Selain itu, ini adalah surga seni bela diri tingkat menengah banyak orang merasakan keinginan besar terhadap barang-barang tersebut yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Dimulai dengan Heaven Martial Art, mereka benar-benar berani. Lindong memuji dalam hati, jika seni bela diri seperti itu ditempatkan di wilayah Suan Timur, itu pasti akan ditempatkan sebagai salah satu objek kunci terakhir yang akan dilelang. Namun, itu yang pertama kali dikeluarkan di tempat ini. Meskipun ini mungkin sengaja dilakukan oleh Sky Merchant Court untuk membuat suasana lebih hidup, masih mungkin untuk merasakan kualitas lelang melalui ini. Harga lelang seni bela diri ini dimulai dari 2 juta pil Xuan yuan. Setiap teman yang tertarik tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Petik 2 Setelah Tang Dong Ling tersenyum mengucapkan kata-kata ini, seluruh tempat terdiam sesaat, sebelum seseorang dengan cepat memanggil tawaran. Selain itu, Tampaknya ada banyak orang yang memperhatikan item ini. Oleh karena itu, harganya menembus 3 juta suan yuan dalam beberapa menit. Lin Dong memukul bibirnya bersama. Tampaknya memang ada banyak orang di caotik dimensi ini yang memiliki kekayaan besar. Dibandingkan dengan mereka, dia jelas miskin. Untungnya, dia tidak terlalu tertarik dengan seni bela diri ini. Beberapa seni bela diri yang ia miliki jauh melampaui ini yang disebut. Lem dimen sky connecting palm, oleh karena itu, ketika lindung secara pasif menonton dari sela-sela artikel pembuka, Heaven Martial Art, akhirnya diperoleh oleh seorang pria yang tampak tinggi dengan bekas luka di wajahnya dengan harga 3.800.000 pil suan yuan. Setelah stimulasi pembukaan artikel Heaven Martial Art, suasana lelang mulai dengan cepat memanas, meskipun harga beberapa lelang berikutnya tidak mencapai tingkat yang sama. Suasana tempat itu menjadi semakin berapi-api. Namun, Lindung tidak terpengaruh oleh suasana berapi-api ini. Dia dianggap kekurangan uang jika dibandingkan dengan orang-orang yang sangat kaya ini. Selain itu, sulit bagi artikel lelang ini untuk membujuknya. Apa yang dia tunggu sekarang adalah peta laut dari wilayah laut yang tidak diketahui. Setelah beberapa lelang biasa berakhir, pelelangan jelas mulai berangsur-angsur menuju acara utama. Sementara harga barang lelang yang dibawa keluar juga mulai melambung. Selain itu, beberapa item yang lebih baik di antara mereka juga menggambar sedikit tenang di Lindong. Namun, ia akhirnya memilih untuk menyerah setelah beberapa keraguan. Bang, setelah harta jiwa surgawi tingkat tinggi berhasil dijual dengan harga yang cukup baik, artikel lelang lainnya dengan hormat diajukan oleh seorang pelayan wanita. Tatapan Lindong menyapu itu. Setelah itu. Tubuhnya, yang bersandar di kursi, tiba-tiba duduk, ketika kegembiraan muncul dari matanya. Ini karena benda yang ada di piring perak, adalah peta laut berwarna coklat. Ini adalah peta laut yang kita dapatkan dari suku Sidiman. Wilayah laut di dalamnya bukan yang dikenal, dan kemungkinan wilayah laut yang tidak diketahui. Harga lelang adalah 800000 ribu pil Suanyuan. Petik 2 Peta laut yang tidak dikenal seperti ini biasanya milik kategori barang lelang yang agak tidak lazim. Pembeli utama barang semacam itu sebagian besar mengambil risiko kelompok bajak laut. Namun, wilayah laut yang tidak diketahui itu penuh dengan bahaya. Dan mayoritas bajak laut yang memulai perjalanan mencari harta karun telah menghilang. Karenanya, peta laut semacam ini yang menggambarkan wilayah laut yang tidak dikenal biasanya tidak terlalu mahal. 800.000 pil Xuan yuan sudah merupakan harga yang relatif tinggi. 900.000. Segera setelah beberapa bisikan pecah di area lelang yang luas, seorang pria bermata satu memimpin dan meneriakkan tawarannya. Suara kuatnya dililit oleh Yuan Power yang kuat saat terdengar di seluruh area. 1 juta. Suara berat orang lain terdengar segera setelah pria bermata satu itu meneriakkan tawarannya. Area lelang yang luas Seorang pria bermata satu memimpin dan meneriakkan tawarannya. Suara kuatnya dililit oleh Yuan Power yang kuat saat terdengar di seluruh area. Satu juta, suara berat orang lain terdengar segera setelah pria bermata satu itu meneriakkan tawarannya. Lindong menekan kegembiraan di matanya, tetapi tidak segera membuka mulutnya. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu kedua belah pihak untuk mendorong harga menjadi sekitar ratus 1.300.000. Sebelum akhirnya dia berkata, 1.800.000. Peningkatan mendadak 500.000 pilsuan yuan menyebabkan kedua orang yang bersaing itu terkejut. Mereka memelototi lindong dan ragu-ragu untuk sementara waktu sebelum akhirnya duduk. Bagaimanapun, mereka tidak tahu apakah wilayah laut yang tidak diketahui itu memiliki harta berharga. Menggunakan hampir 2 juta pil suan yuan untuk pertaruhan seperti itu tampaknya tidak menguntungkan. Dari tahap lelang, mata cantik Tang Dongling mengandung kejutan ketika dia melirik Lindong yang telah menawar harga tinggi untuk membeli peta laut yang tidak dikenal ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa Lindong akan tertarik, padahal ini tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Mungkinkah dia tidak menyadari bahwa peta laut semacam ini kemungkinan besar menggambarkan beberapa wilayah laut yang buruk yang tidak akan menghasilkan keuntungan, meskipun ada bahaya? Meskipun Tang Dongling merasakan keraguan di dalam hatinya, dia saat ini tidak dalam posisi untuk mengatakan apa-apa. Yang bisa dia lakukan adalah tersenyum pada Lindong sebelum membiarkan Palu jatuh menyelesaikan proses lelang. View. Lindung diam-diam menghela nafas lega setelah peta laut yang tidak diketahui pertama kali diperoleh. Terlepas dari apakah peta laut yang tidak diketahui ini memiliki informasi yang dia butuhkan, dia tidak punya banyak pilihan demi mendapatkan simbol ancestral kedua. Jika dia entah bagaimana secara tidak sengaja berhasil mendapatkan apa yang dia butuhkan, harga kecil ini akan dibayar berkali-kali lipat. Suasana hati Lindung menjadi jauh lebih baik setelah peta pertama masuk tangannya. Dan dia mulai memperhatikan lelang berikutnya. Harus dikatakan bahwa pelelangan yang diadakan oleh Sky Merchant Court memang cukup bagus. Jumlah barang lelang yang tidak ada habisnya dapat digambarkan sebagai semua yang mencakup. Seni bela diri, harta jiwa, bahan spiritual del, itu memiliki segalanya untuk ditawarkan. Tidak heran dikatakan bahwa selama seseorang memiliki cukup pilsuan yuan akan mungkin bagi seseorang untuk mendapatkan apapun yang diinginkan di sini. Justru karena ini, bahwa Lindong sekali lagi terkejut melihat sesuatu yang dibutuhkan Mulingshan setelah berbagai benda menyilaukan mengalir keluar seperti air. Itu adalah, Rumput Roh Raja Laut, yang telah disebutkan dua hari yang lalu. Item ini akan sangat membantu dalam membuka segelnya. Bahan spiritual seperti itu biasanya berharga. Namun, tidak banyak orang yang membelinya karena efeknya yang unik. Oleh karena itu, Lindung berhasil membeli rumput Raja Roh Laut ini dengan harga 1 juta. Bang, Lindung baru saja memperoleh Seeking Spirit Grass. ketika bunyi bel lainnya muncul di panggung lelang. Setelah itu, dia terpana melihat peti mati kristal muncul di panggung. Ada mayat yang benar-benar hitam dan kering di dalam peti mati kristal. Lindong melihat mayat yang sepenuhnya hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, simbol leluhur yang memelahap dalam tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar pada saat ini. Ini adalah mayat sky devoring. Lindong mendengar suara yan yang agak terpana di dalam benaknya saat simbol ancestral leluhur bergetar. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share.